Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube Derosa Mobil Bekas Pada kesempatan kali ini Saya ingin mereview Mobil Toyota RAS Bertransmisi otomatik Tipe S warna hitam Tahun 2010 Musik. lupa yang baru mampir bantu dan dukung saya subscribe like dan komen yang sifatnya membangun agar gua semangat memberikan konten-konten mobil yang bisa merekomendasi teman-teman di depan saya ini ras tipe S tahun 2010 ini yang gen 1 kita akan cek ini baru datang mobilnya belum kita mandiin belum kita poles belum kita bersihin sengaja ini mobil masih anget-angetnya kita review untuk headlamp masih utuh hanya sedikit kusam perlu perbaikan poles untuk kap mesin sudah dicep tapi masih sangat bagus rata tidak belang untuk bemper utuh Over fender masih utuh, asli bawaan dari pabrik. Front bumper kap mesin sudah krum Front bumper gat tersedia masih utuh. Kaca spion sewarna dengan bodi dilengkapi dengan lampu sen, Salang air, radiator, pintu depan kanan masih bagus kaleng. Bodi set molding tersedia masih asli bawaan dari pabrik dan untuk handle doornya model tarik. Door trimnya sudah di red trim, bahan soft ice, kulit, hard plastik, dipadu dengan warna silver tua. Penyimpanan laci terbuka, power window di keempat pintu dan power door lock, power window lock dan window otos. Cup holder, speaker dan pengaturan reflektable serta electric mirror. Di sini saklar rear the Oke, baik. Untuk di pilar-pilarnya kita cek juga masih utuh, tidak ada bekas kendala, masih sehat mobilnya masih asli bawaan dari pabrik. Pilar-pilarnya juga masih utuh, belum pernah dicet. Masih bagus. Mobilnya sangat istimewa. Untuk ban masih sangat tebal Ketebalan bannya sekitar 85% Bannya masih baru Di profil ban 2.15 6.5 ring 16 Velgnya masih bagus Tidak gompal dan layak Tidak perlu diganti Untuk ban depan Baik selanjutnya kita ke Over nya utuh ya Di sekeliling bodi Tidak bekas Nabrak ataupun tidak ada yang Bekas kerusakan yang berarti untuk pintu belakang kita cek cuma masih cukup bagus silur-silurnya kita cek juga masih utuh tidak ada yang putus dari sambungan door trim sewarna dengan yang di depan hard plastik trim kulit penyimpanan laci terbuka ka folder dan speaker taklar power window kondel dipadu dengan warna silver tua baik untuk pilarnya pilar ABC nya kita cek juga masih utuh tidak ada yang bekas terguling ataupun bermasalah kursi sudah diretrim retrim bahan dealership patent MBTEC masih sangat bagus tidak ada yang pecah pilar-pilar di bagian pilar B nya masih sangat original tidak pernah dicet Baik, di ban serep Ban serepnya, velgnya asli Velg racing, bawaan dari pabrik Cuman, tidak dilengkapi dengan cover cover ban cadangan Di kaca belakang, rear door power tersedia wiper belakang Spoiler, dilengkapi dengan height mount stop lamp Handle door belakang, model cungkil Rush di merek tipe S-nya di sini. Nah di sini ada lampu reflektor. Rear bumper guard tersedia model tipe S. Tersedia juga sensor belakang di dua titik. Untuk lampu belakang masih utuh Sebelah kanan tidak ada yang rengat ataupun pecah. Masih tampak bagus tidak kusam. Di bagian belakang sedikit ada rengat di sini, mau ganti baru, perlu perbaikan. Door trim pintu bagasi hard plastik masih utuh, tidak ada yang cacat dan di sealer sealernya pun masih tampak bagus asli bawaan dari pabrik, tidak ada yang bekas eksiden, masih original bawaan dari pabrik ya, tidak ada yang pengok ataupun putus dari sambungan. Masih sangat utuh, belum pernah dicat juga Sistem tersedia, model ras option Menambah cantik dan sangat sporty Untuk di pilar A nya, bagian belakang masih sangat bagus Tidak ada bekas indikasi tabrakan Ataupun bekas nabrak serta kebanjiran Ruang kabin belakang masih sangat bagus, bersih tidak ada kerusakan ataupun lecet-lecet kalau kotor sedikit wajar karena memang belum dibersihkan dan di salon untuk pilar belakang bagian sisi kiri masih bagus ngaleng dan di bagian over fender belakang masih sangat bagus tidak ada yang pecah ataupun kerusakan yang berarti sewarna dengan yang di depan pintunya untuk pintunya pun masih cukup bagus ya Kaleng Ini sudah disiram tapi Masih cukup bagus Rata Pilar-pilarnya pun kita cek utuh ya Tidak ada masalah Semuanya masih tampak Asli Tidak pernah nabrak Ataupun Eksiden Untuk di bagian pilarnya pun Pilar belakang masih sangat bagus Tidak ada masalah Di pilar sini gap-gapnya masih bagus Tidak pernah dicat Pintu depan sebelah kiri Kita cek juga di bagian Sealernya masih tampak utuh Pintunya bagus Masih bagus ya dan di pilar gapnya lasan titik pabrikan masih utuh Tidak bekas eksiden ataupun terguling Di pilarnya pun masih sangat bagus Di fender depan sebelah kiri sudah didempul Ini karena ada lecet-lecet sedikit ada lecet -lecet wajar pemakaian Dilengkapi dengan spion tambahan di fender sebelah kiri depan Samping ini bekas lecet ya ada sedikit dempulan defender bagian kiri, perlu perbaikan karena ada sedikit lecet di sini. Baik, kita ke kap mesin. Kap mesin asli masih bagus, tidak ada bekas kerusakan atau bekas eksiden tabrakan. Masih utuh, sealer-sealernya masih sangat asli, tidak ada yang putus di gap-gap lubang-lubang kap mesin masih sangat bagus masih dalam bulatan yang sempurna di apron depan bullhead nya masih sangat bagus asli bawaan dari pabrik belum pernah diganti di mesin sangat kering tidak ada yang rembes hanya kotor saja mesinnya masih enak metiknya masih responsif dan untuk dan kaki-kaki untuk sudah sangat bagus karena sudah diperbaiki oke kita ke untuk interior dashboardnya masih bagus tidak ada yang rusak ataupun pecah tidak ada masih sangat bagus sudah dilengkapi dengan SRS airbag di kemudi depan dan tersedia di kursi depan penumpang sebelah kiri untuk kursi juga pun masih sangat bagus ya, masih cukup tebal. Sudah diretrim kulit MPTech. Kita pastikan AC-nya. Untuk AC-nya masih cukup dingin ya. Untuk setir pun masih cukup bagus untuk ukuran tahun 2010. Kita cek di indikator MID. Indikator indikator MID-nya masih menyala semua menandakan kelistrikannya masih sangat normal. Jarak tempuh mobil ini sudah 140.000. Mobilnya masih jarak tempuhnya masih sangat normal, untuk di door trim masih sangat bagus, kisi-kisi AC-nya pun masih sangat bagus, tidak ada yang rusak. Di cat-catnya pun masih cukup bagus. Dan head unit-nya sudah monitor model touchscreen dan di sini di dengan plat silver. Penyimpanan bagasi model fix biasa. Di sini tersedia power outlet, asbak, penyimpanan laci terbuka, personaling otomatis PRN D dan 32 dan L. brake mechanical, penyimpanan laci terbuka dan ke holder sun visor tersedia di kanan kiri untuk yang sebelah kiri tersedia mirror. banan kacamata model soft. Dan lampu baca, lampu kabin bagian dalam tersedia spion spion dalam model fix biasa. Untuk plafon saya pastikan masih sangat bersih terawat, tidak ada yang rusak ataupun bekas kesundut rokok hanya sedikit perawatan untuk membersihkan itu saja untuk kursi belakang masih sangat bagus untuk interior belakang tengah masih sangat bagus bersih tidak ada masalah hand gripnya model fix biasa di kedua sisi tapi di bagian belakang Baris ketiga tidak dilengkapi dengan handgrip. Kursi belakang bagian baris ketiga tersedia sudah diretrim. Sarung jok kulit MB Tech, labu dalam tersedia fix masih biasa. Toyota RAS tipe S bertransmisi otomatik tahun 2010, pajaknya di bulan 3, berplat ganjil dan atas nama perorangan. Ini kita jual seharga 110 sepuluh juta, masih bisa dinego. Harga 110 sepuluh juta ini dengan kondisi pajak telat dua kali. Untuk pajaknya dua kali panjang, nilai pajaknya sekitar tiga an lima Mobilnya sangat istimewa, tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Kalau di harga pasaran sekitar 120 dua sampai seratus tiga puluh jutaan. Di sini kita jual 110 dengan kondisi pajak expired dua kali hanya 110 juta masih bisa nego. Harganya menurut saya sangat recommended dan sangat murah. Teman-teman silahkan cek dulu harga pasaran saat ini saya jualnya jauh di bawah pasaran. Untuk nilai pajaknya 3.500-an Dikali dua sekitar 7 jutaan Estimasi untuk bayar pajaknya aja sekitar 8 jutaan kurang lebih Ini saya buka harga sepuluh juta masih bisa nego Buruan barangkali ada yang berminat Karena setelah video ini ditayangkan Pasti mobilnya langsung terjual Langsung buru-buru telepon saya Oke baik demikian yang tadi telah saya sampaikan Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin membeli kendaraan mobil ini Saya akhiri ya Mohon maaf apabila ada kekurangan Ataupun kata-kata yang mungkin kurang berkenan Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses